Abang saya seorang polisi Bagus Kalau kena tilang telpon deh. Dia. dia ingin masukkan saya jadi satpam Di bawah dia Tapi saya menolak karena masuk kerja orang dalam itu haram Mantap adik Mantap. Tapi orang tua saya marah-marah karena saya menolak Bagaimana cara menasihati orang tua Pak Ustaz Wahai orang tua yang punya anak yang soleh Ketika orang lain justru memanfaatkan keluarganya, anakmu malah tidak mau karena tak mau makan haram. Dia sudah menyelamatkan engkau dari azab Allah SWT. Bayangkan dipakainya jasa abangnya, sebetulnya dia tidak punya kapasitas kemampuan sama sekali, kerja dia di situ, gajinya haram, tunjangannya haram, berasnya haram, duitnya haram, dikasihnya anak bininya makan haram.